Waduh, hati-hati palak numpak pak, astroviralatib. Tadi di sana ada yang mati, eh sepi ya? Tadi ramis. Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita mau lintas gumiter ya, malam Jumat. Mantap lah. Biar agak horor-horor dikit. Oke. Okay. Sayangnya kita nggak sendiri ya. Sayangnya. <ti> kita bersama si Hasim. Si Ninja kampret. Barbar sekali mainnya. Motorku sampai kewalahan ini. Malamnya ini jam setengah 11 bro. Ini ya, tanda kelihatan, kelihatan lah, Mas. Anda kita mulai reading, Kak. Jadi, ini dia pintu masuknya, Gumitir Selamat jalan, terima kasih. Kita dari Jember ya. Ini dia, teman, pintu masuknya. Oke, kita gas kan. Jadi, di sini ada makom, ya. Ini pinggir jalan, bro. Makom makam Habib Ali bin Abdullah. Ya, itulah. Ini juga makam ini. Wow, mengandalkan kuburan eh, cukup gelap di sini. Belum ada pencahayaan kalau di tengah Nanti ada <tuh> biasanya kalau malam-malam di sini tuh sepi ya hanya uh, kendaraan besar besar di sini adil logam untungnya nggak hujan kalau di sini banyak misterinya teman Sini itu nggak pernah sepi, tidak pernah sepi. Kalau untuk jalur ini saya ini jalur utama orang-orang mau ke Banyuwangi. Macet adalah pemandangan yang spesial. <laughs> Seperti biasa kita diterpa oleh kemacetan. Oke, Ad Ya, ini mobil besar besar gini sih. Ini loh yang buat pelan ini mobil-mobil besar seperti ini. Ini mobilnya udah tua, ngangkutnya banyak. Jalannya udah halus sih. Saya terakhir ke sini kapan ya? Malam-malam, sudah -malam. udah lama. Mungkin dua tahun, eh, satu tahunan yang lalu, ketika itu ke Bromo, dan di sini udah ada penerangan ya. Di tengah, mulai tengah, ngeri-ngeri, ngeri-ngeri jalurnya orang ini. Nah, ini udah habis ini untuk apa lampunya kita terlalu gelap ini. Tapi di sini ada ibu-ibu ya, ada orang-orang yang kayak apa ya pemandu sorak, Astagfirullah. <laughs> pemandu jalan. Jadi dia tuh uh, bahasa center itu loh. Padahal ada uh, ini ini ya, ya toh dia bahasa center nyalain ketika ada. Mobil motor supaya biar untuk tanda. Uh macet lagi seluruh biasa. malam lo, setengah sebelas masih banyak orang lewat sini. Ini, ini batu yang <coughs> yang menghapit tebing kanan kiri ini. Uh, coba search di YouTube cari tahu misterinya. Banyak misteri di sini bro, tapi saya kan bukan itu YouTube misteri. Jadi ndak aku review ya waduh ada apa ini ada apa waduh waduh hati-hati pak pa. astagfirullahaladzim la ilaha illallah macet lor. astagfirullahaladzim macet lor. macet alhamdulillah kalau macet yang penting gak ada korban jiwa bro. mantap keren keren bundulmu <guluh> kan macet kasihan orang-orang ini bro jadi untuk arah ini ya jalur gemitir itu jalur cepat tapi sering-sering terjadi seperti itu tadi kita uh, nggak kelihatan uh. nah ini banyak ibu-ibu yang gini loh bawa senter wah motor saya tiba-tiba macet tapi bisa nyala lagi ini banyak sekali orang-orang bapak-bapak ibu-ibu bawa senter untuk nyalain nyalain untuk tanda orang lewat ini cahaya udah ada. tadi di sana ada yang mati eh astagfirullahaladzim la ilaha illallah sepi ya tadi sampai sekarang sepi hahaha <laughs> si kampret gajakan gaya anjir kumitir itu gunung ya teman jadi ini tuh agak sudah apa curang gitu walaupun tidak aku gas ini udah menurun Dari arah Jember, kok nggak ada orang ya? Nggak ada yang lewat sini. Oh, gelap lagi. Oke, okay, kita hampir sampai, tapi uh, habis ini kita aman uh, berhenti di itu ya. Patung fenomenal, gandrung, dan ada kemacetan lagi, kawan. Jadi, oh wow, hujan! Wow, licin geng! Wow, hujan aspalnya itu. Ini licin, ini aspalnya. Kan. ini apa nih eh ini apa kok macet. kan kampret kalau udah iya mandek yes Yo, oh, kita lanjutkan lagi kawan Jadi ini ada apa ya Kalau ditutup ini Hati -hati ada ada perba oh, perbaikan jalan Oh Lengsengan ya uh, Kayaknya dari beberapa tahun yang lalu Pasti seperti ini Emang kalau untuk Gumitir uh, itu selalu ada pemenahan Kayaknya Oh iya ini Oh ya ini Oh ya ini ya ya ya ya ini dia kita berhenti di sini Itu patungnya iyalah oh, Ah. Oke kita ngopi dulu di sini nih oke kawan kita gaskan. setelah kita ngopi saya beli susu deh, bukan kopi soalnya nggak ngopi nggak ngerokok, nggak ngopi bodo amat kita turun ke mitir uh, dingin ya namanya juga daratan tinggi kadang nggak dingin ya gimana lagi <tuh> <tuh> <tuh> uh, Kalau malam Jumat gini ya Rada-rada horror Kita pantau jam aja Jam sebelas Kayaknya di rumah nanti jam 12 kita. Oke, kawan, habis ini kayaknya keluar kita. Kalau udah keluar gemitir itu agak mendingan ya. Mobil-mobil seperti ini loh yang banyak di kumiteri garai macet. Oke ini oh ini dia uh, apa itu pintu masuknya terbang. Wow, mantap. Jadi saran saya untuk teman-teman yang mau reading ke kumiter malam hari ataupun siang berdoa apapun yang terjadi uh, pastikan motor siap dikendarai dengan nyaman. Cari teman, jangan sendiri. Kalau saya tadi habis mau sendiri, tapi ada teman. Enggak <gak> apa-apa, kita slow respon aja untuk perjalanan kali ini. Jangan lupa subscribe, dan comment ya, teman.